Lepas semua gym dah settle Aku terus gerak ke tim star base seterusnya Ortega Si anak orang kaya Aku mula dengan Tok Guru Poison jab, Azumaril mati Sama juga dengan Wigili Tak ada masalah Aku tukar ke kerang Sebab damage Tok Guru dah kurang 4 smash strike Dashman pun mati Kerang struggle lah juga Nasib baik tak mati Untuk trakun Aku masukkan Tok Guru balik Tok Guru dalam pening-pening tu Dapatlah juga land 2 Poison jab, Tapi masih tak dapat bunuh Penutupnya ikan merah macam biasa Settle base ni 16 18 Cap level 55 Lepas tu banyak pokemon kita berubah Kutu, Pantas, Belutzzz dan Kakji Game dah masuk level 55 dan tak susah sebab trainer semuanya kuat-kuat belaka Mampukah kita?